Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kembali ke bisa mohon banget dengan aksi jailnya Abang L Persahabat ya Masya Allah Saking aktif dan gemesnya persahabat ya BBL sampai menarik baju tuh <laughs> Ini cute banget Masya Allah Lucunya persahabat ya Abang Fatih Selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Doakan yang terbaik untuk BBL Mudah-mudahan selalu sehat bahagia dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Dan kita lihat juga persahabat untuk selanjutnya ada informasi dari Om Kevin persahabat ya. Perhatikan mengunggah akun TikTok ayah kejora. Kita lihat kalimat yang diunggah oleh Om Kevin. Nah kalau ini baru akun TikTok resmi ayah kejora. Tuh persahabat ya ini akun tiktok resmi ayah kejaran nih, wajib di follow untuk warga konoha yuk sama-sama dukung buat keluarga leslar dan untuk berikutnya juga bersahabat diperhatikan Om Kevin mengunggah video bareng ayah kejar sedang asik wow Allah banget ya mudah-mudahan sehat terus bahagia selalu dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu diberikan, kemudahan amin, kemudian persahabat disimak juga nih, ada judukan potret bunda L ini naik kuda nih persahabat ya, masya Allah begitu cantik semakin kece bunda Lesti kejora saat berkuda makin keren aja persahabat ya, mudah-mudahan sehat terus juga untuk bunda El dan semoga selalu bahagia amin Kemudian juga bersama kita simak di umurkan kamar Jin Masya Allah banget ya, ada potret baby guzel yang sedang naik kuda Aduh makin gak sabar juga nih Melihat sidukan abang Fatih Bisa juga foto naik kuda Atau di video persahabat Ya pasti lucu banget Aduh masya Allah Apalagi disandingkan dengan baby guzel Pastinya bakal cute Dan sangat-sangat menggemaskan Bismillah Mudah-mudahan yang ada vlog Let's love entertainment Kemudian juga persahabat, perhatikan ada kabar sedih juga, ini kabar duka persahabat ya. Kali ini diunggah atau diinformasikan oleh Al-Fatih Chandu, peduli korban gempa bumi. Gempa bumi mengguncang Cianjur pada hari Selasa 24 Januari 2023 yang berdampak banyak bangunan tempat tinggal dan fasilitas umum di Kabupaten Cianjur mengalami kerusakan. Mari bantu saudara kita yang sedang tertimpa musibah Donasikan bantuan Anda Para sahabat ya Silahkan DM ke akun Instagram Yusuf Leslar Atau Alfatih Chandu Kita simak juga kalimat caption yang ditulis di unggahan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini selasa tanggal 24 Januari 2023 Cianjur kembali diguncang gempa Mari berikan donasi terbaikmu Untuk para korban musibah gempa Berapapun jumlahnya akan sangat berharga bagi mereka Insya Allah, donasi akan berjalan sampai bulan suci Ramadan Silahkan DM langsung ke akun Instagram Yusuf Leslar dan Alwati Jandu Yuk, sama-sama kita doakan Saudara-saudara kita yang berada di Cianjur kembali bersahabat, ya, diguncang gempa. Mudah-mudahan saudara kita selalu diberikan kekuatan, kesabaran, perlindungan bersahabat, ya. Bismillah, mudah-mudahan kita semakin kompak juga untuk selalu menebar kebaikan dan saling membantu saudara-saudara kita. Untuk berikutnya juga bersahabat, ya, kita simak di sini ada outfit dari Papa B dan Baby L ini saat kemarin dia bertemu dengan bos MTX. Kita lihat baju yang dipakai itu merek Gucci untuk baju BBL. Ini mencapai 3.599.215 rupiah dan untuk bajunya Papa Bilar mencapai 10.701.000 rupiah. Uhau, wow. harga yang sangat fantastis. Mudah-mudahan selalu berkabar. Oke, rezekinya lancar. Bismillah juga, mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Amin. Dan pastinya juga, kita masih menunggu kabar hingga tentunya kejutan dari Lesti dan rezeki bilang malam ini jangan kemana-mana. Terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan bilang. Tentunya, ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar